Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Bismillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulullah, Sayyidina Muhammad Puja, puji, teririm syukur terlebih dahulu bersama kita panjatkan kehadap Allah yang maha gafur. Dan tak lupa juga salawat, teririm salam, semoga selalu terjuahkan kepada junjudan alam. Nabi kita semua, yakni Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Tak lupa kepada seluruh keluarga, sahabat, tabi'in, abad, tabi'in, ulamas, salafus, salihin. Dan terlebih khusus kita yang berkumpul di sini, berharap besar, Semoga pelak dia melak diaman nanti kita semua benar-benar diakui sebagai umatnya Rasulullah yang kemudian disyafanti oleh Rasulullah dan terakhir diberi kesempatan oleh Allah bersatu di surga Allah bersama Rasulullah Amin ya robbal alamin. Terlebih dahulu yang saya hormati dan yang saya cintai yang terlebih utama yang saya harapkan doanya yaitu daripada masya Allah betapa bahagianya guru besar kita. Orang yang masih punya titisan darah dari Rasulullah, yang pada kesempatan saat ini semua guru-guru yang ada di sini, baik yang besar, tidak saya himbau gelar, dan yang kecil pun tidak saya sebut nama. Namun insya Allah, ketidaksanggupan saya menyebutkan nama satu persatu ini, insya Allah sedikit pun tak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya terhadap semua guru-guru yang ada di sini. Dan tak lupa juga kepada... Ketihmisan Sohibul baik Sohibul hajat Beserta keluarga besarnya Terlebih khusus Dua pasangan pengantin Akang Herman Sarang Ejah Nuka abdi dipikah hormat Oke pemudahan Ayah Dina selalu Dengan gusti Allah Oke kumna Sekabih jamaah Tadi Terdisebutkan satu persatu Namun insya Allah Sedikit pun tak mengurangi Ya sahabat Addi kanu sadaya Anu hadir diri maka jika tadi guru orang pertama menyampaikan tausiah dengan lantang dan jelas jelasnya menggunakan bahasa Indonesia. Tapi karena saya mau orang dia. Jadi saya malah ngomong bahasa Indonesia. Waduh Pak ini. Lihat aja gue untuk pacetrok truk baik. Terus. Iam aja. Dipikir-pikir lo lebih khusus menunggu si pengajian. Nah, insya Allah guru-guru orang terlebih tadi guru. Sangat kurang dicintai menempat dongkap. Maka insya Allah air tentang tausiah pengajian amal ke ayah guru urang. Ayah Bima kira-kira ay, airnya jam 10 lewat 10. Kemudian guru urang terus kaya di tengah-tengah urang. Meskipun beliau lebih lengkap, tapi mungkin beliau butuh istirahat dulu. Jadi perkiraan baik perkiraan ya, saraikan no, ayah jamaah kira-kira ya saya makan dengan ukur pengisi kekosongan daun umurnya jadi saya guru bisa datang jadi saya mau kebal-kebal sebenarnya <terbuk> tapi tadi panggarsan yang guru berkata jenak 2 jam jenak abu gimana ala kadangnya ganjel baik ngaran-ngaran ganjelnya lemur air mobil mogok diganjel make balok kayu etam mobilnya lempang balok kayu nambah dipijen Ah, Iyumah hanya menyambungkan baik Lahun tadi guru-orang yang pertama Dina Tau Siahna bisa diambil kesimpulan Diberi konsep bagaimana jika rumah tangga ingin memberkah Namun Alisa Iyumah apa yang akan disampaikan Sesuai dengan permintaan panganten Kurang lewina kisaran 10 hari yang lalu Pengarsaning Kang Herman Datang ke Iyumah nyemana lagi lewat tukang, dilewat dapur kita pasca dapur, saya cerita gitu, bawa ke pada saatnya supaya ilul bisa ngisi acara. Sepulang emang saya kita naon, titah pengajian, besi pengajian. Oh ternyata Janu hadirnya gitu yang mah eh, besok ngaji KB Namun Kang Herman inget beliau meminta supaya sedikit jalur temanya karena walimatul arus iya disertakan dengan tasyad wali walimatul Hamil masa 4 bulan jadi Kang Herman meminta tentang pengajiana ayah santut paul ujin walimatul hamul ngomongkan walimatul hamul ma berarti masa kandungan opat bulanan tasyad nah iya malah udah dianggap bertausia. saya berkali-kali setiap ayah no supaya dipinta untuk mesi acara tausia saya sayalah mendatang ke imah saya untuk mundang tausiah secara resmi tausiah, maka saya ke bisa makanya gila gaya saya netar loh gaya saya seperti poski lebih tak cerah ma. apalagi paling terbisa menguraikan tentang kata-kata yang terhormat yang terhormat apalagi kalau misalnya seluruh Nombah pejabat mada tangki datang, Itu macam no terhormat. Kebetikan kadang-kadang mahu diurutkan satu persatu nak dilihat. Ima karena atas permintaan baik dari pihak penganten kerwat taka ima untuk penganjiana ayat masukan tentang Walimah mah tasyakur wali matul hamal masa empat bulanan. Mau diurang ma di dia di kampung dia. So disebut sedekah empat bulanan. Sebelum berbicara tentang masalah walimah 4 bulanan Karena dihadir ya, hadir di pandangan saya mah, terutama belah gitu Terus kablah dia, bangunan banyak masih pemuda anu statusnya kosna jomblo-jomblo bisa di lillat makanan Makana insya Allah Iya saya mengger muka muka-mukaan kita Iji marana mengarama Dau'ul Nisbah. Pas dilihat, mengarama luar biasa. Ternyata kalangan Khadratul Syekh Hasim Asy'ari. Namun supaya mengawali pembukaan keberkahan madlis orang, bahawa jana zikrul anbiya ibadah, wa zikrul awliya afarah, wa zikrul mawt sodakot, wa zikrul kabri yukar jannah. Suatu tempat, jangankan dikisahkan tentang kehidupan, nah, hanya disebutkan namanya saja di Purul Aulia itu menjadikan sebuah kafalah panggubur dosa-dosa kecil. Kitab nupa sepanas saya dibuka, Neta tahu pengarangan Kiai Haji Hasim Muhammad Ashari. Ternyata beliau sangat luar biasa, asli tulen orang Indonesia, Jawa, Jombang, Ireng dan ternyata beliau namun ditotot dalam silsilahnya Ternyata ayah masih kene titisan darah di Rasulullah jadinya nah. diterterakan Muhammad Hashim bin Ash'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim Al-Mulaqob di Pangeran Bernawa bin Abdul Rahman Al-Mulaqob di Jakarta Tingkir Aisultan Hadi Wijaya bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdul Fattah Raden Maulana Ishar Anda ternyata Raden Maulana Ishar tadi tengah ...turunan daripada salah satu Syekh Jumadil Kubra. Syekh Jumadil Kubra ditutup al-Hurna ternyata turunan daripada Syekh Ali Zain Al-Kabir. Syekh Ali Zain Al-Kabir ternyata nyambungna Syekh Ali Zain Al-Mu'abidin. Anu al nyambung ke Syedina Hussein. Syedina Hussein putra daripada Syedina Ali. Syedina Ali nikah dengan Siti Fatimah tu Zahra putri daripada kanjeng Nabi Uram yakni kanjeng Nabi Muhammad. Allah, alaihi wasallam. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, bin Allah, bin Allah, Allah, bin Allah, Allah, Allah, Allah, bin Allah, bin Allah, bin Allah, bin Allah, bin Allah, bin Allah, bin Allah, bin Allah, bin Allah, bin Allah, bin Allah, bin Allah, bin Allah, bin Allah, bin Allah, bin Allah, bin Allah, ad, bin Allah, bin Addi, bin Adri, bin Mukowam, bin Akhr, bin Tarikh, bin ya bin, Yasjub, bin, Nabit, bin Ismail, bin Ibrahim alaihissalam, bin Azar'ud, bin Nahur, bin Syaruh, bin Arukhawul, bin Falik, bin Amir, bin Shalih, bin Arfahsad, bin, bin Afal, bin Shalih, bin Arfahsad, bin Sam, bin Nuh, bin Mihlair alaihissalam, bin Moktawshalah, bin Kinan, bin Angwas, bin Sis alaihissalam, bin Adam alaihissalam. Nah ia dalam kitabnya kayak Haji Asyar, Hasim Asari. ayat beberapa konsep, insyaAllah disangkut kautun dengan Tasyah Quran 4 bulanan. Dalam kitab tersebut memang diceritakan bahwa salah satu faidah daripada nikah yang memang harus dijadikan niat bagi para pasangan ketika melaksanakan pertikahan ini kan diatur ke para ulama salah satu nakli Hasim Ash'ari dinya diceritakan yang bagi lahu ayyanwiya fi tazawujihi it's ba'a nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Kemudian kau dituna <tik> wah taksi rohul mati Muhammad yang shalallahu alaihi wasallam. Terus kau dituna wah husn ar riayati Allah zauja. Terus kau dituna wah hidhlo din waraja'ah waladin salih. Jadi salah satu wajib yang harus diniatkan oleh pengantin dalam pertikahan di ujung keterangan tadi bahwa memang kuduh ayam boga tujuan si pengantin ia niat nikah na'eta supaya menghasilkan salah satuna hayang keturunan anak anus ketika lalaki ataupun anak anus ketika awewe. jadi salah satu ta bahwa fa'idah daripada nikah yang memang harus diniatkan ku pasangan pengantin na'eta bahwa dalam pertika na'eta ingin menciptak ataupun menghasilkan keturunan anus ataupun sholihah nah sedangkan berbicara tentang hasil hayang boga keturunan anak soli yang saya merek satu gambaran ilustrasi tukang tampona diri itu pemuda terus itu pemudi ay ibu-ibu mana sih ay ibu-ibu saya merek nanya ibu-ibu soalnya ya, ngaji orang bab salah satu pegawai ibu-ibu Sebab ia ilustrasi atau mungkin ayah pengaplikasian dalam konsep membina rumah tangga. Eta ibu-ibu, namun -ibu ayah kadangnya suara kula coba jawabnya. Ayah ibu-ibu nyaho tak nomoran kule bolu. Oh, wah oh, suara nali ibu-ibuin. Soalnya kadangnya pemuda-pemudi kehabis jumlah-jumlah bisa dirilah kami. Nah, iya awas ya. Ya, mempersiapkan waktu Jadi etak kue bolu Ibu-ibu khususnya ya. Makanya lamonu canyawa pemuda sekalian belajar Etak dalam kue bolu Ternyata ayat tahap Anu beberapa kudu dilakukan Untuk menghasilkan kue bolu Anu cek kategori santurna Supaya kue bolu te teksturna Memang sesuai dengan keinginan Teksturna lembut, legit Dan nikmat untuk dinikmati Ternyata ayat tahapna Mana? Pertama, untuk menghasilkan kue bolu kualitas kualitasna terhitung baik, maka dari kelas dasar angka awal langkahnya, eta kudu hati-hati dan rapi dalam pemilihan bahan-bahan kue bolu. Mau dikategorikan mungkin butuh tepung terigu anu berkualitas, jangan sampai tepung terigu anu gampang bau hapuk. Anu terus kemudian mungkin jika memang adonana butuh bahan telur maka harus dipilihlah telur-telur yang berkualitas, ulah telur untuk calon panggung kueh bolu, iya teh. kemudian kadar gula, nah segala macam bahan-bahan yang nah, dipilih. Eh ketika bahan terbaik nah, sudah dipilih, ambil tahap kedua, bahan terbaik sudah ada, berarti tahap adonan adalah cara membuat adonan kue bolu. Eh pakai makanya cara, sebab tata cara yang kueh adonan itu kesembarangan, meskipun saya itu hobi karena ingin kue, yang ada haram hobi sih. Tapi kadang-kadang melihat kualitas ibu-ibu lamun merhatikan yang kue bolu, oh ternyata cara ngadonan, makiya acara Jika memang butuh endokna, no pertama dimasukkan endokna dikocok macam mixer jeng kocok lagi. Kadang-kadang makiya tahap la lauran gula kayak dikencengkan, sanggup endokna ayah ditaburkan tarik gula, lanjut tarik gula lagi taburkan la itu langsung ngabebrus gambes, ditaker ukuran gula na segala macam untuk menghasilkan adonan kue bolu anu terbaik. Beres pemilihan bahan-bahan berkualitas, Pengadonan kue bolu kemudian masuk tahap ketiga, pemasakan di dalam oven. Ternyata masak di dalam oven pegang, makai cara, makai tata cara, bagaimana suhu kepanasan diatur, kemudian jangka waktu diatur. Sebab, lamun maaf, ketika kue bolu asup ke oven teriatur, suhunya teriatur, ya kue bolu akibatnya lain jadi kue buruk bisa jadi ban prespa. Saking gue dekna. Eta dalam masalah tentang tahap katilu masak ovenak Ketera akhir ketika menghasilkan gus asap na, Maka langkah terakhir adalah cara menyajikan kue bolu Supaya menjadikan kue bolu anak enah dipandang, unah didahar Eta opat tahap cara penciptaan kue bolu Dan ternyata teh ayat titik persamaan pengilustrasian Bisa diaplikasikan dalam suasana momen rumah tangga Mana ketika tadi Roja Awada bin Soleh berharap ingin mempunyai karakter anak alu soleh, maka cobalah praktekkan sistem penciptaan tadi kue bolu. Mana pertama di kue bolu, namun kue boluna hayang bagus hasilnya. Hayang kue bolu anu ngena, hayang kue bolu anu berkualitas tadi pertama kuduk kehati-hatian, kerapihan dalam pemilihan bahan-bahan utama maka poinnya mana? poinnya jika seseorang terutama laki-laki ingin ada hasrat berumah tangga dan diniatkan berumah tangga ingin menghasilkan anak-anak karakter anu selih, maka langkah tahap pertama para laki-laki singhade ibarat kata membuat kue bolu kudu memilih bahan-bahan yang berkualitas maka para jomblo-jomblo bisa -jomblo bun jika ingin jika ingin melepaskan masalah yang jomblona, ingin mengambil langkah karena pertikahan untuk menghasilkan turunan anu soleh maka tayanganlah bahan-bahan anu berkualitas bahan berkualitas deh calon pipa majikan mena anu bagus kue bolu orang pesembarangan anu tariguna tegampang bau hape anu endogna tadi tecalang Anu gula na guna asli, ulah gula anu baga pengawet. Begitupun dalam bertahap memilih si calon ibu daripada anak-anak kurang kelak. Nanti kudu make pemilihan anu hati-hati. Lantas kumaha sih cara memilih nah. Lamun andai tadi kue bolu mau orang mungkin bisa. Ngadatangan tokoh-tokoh tadi anu berkualitas. Tak ai ye, ye. lamun memang dikonsepkan, di dalam pemilihan pasangan hidup. Cara pemilihan nak kumaha. Maka di konsepkan Rasulullah termasuk ia ya, ucapan rasulullah pun anu ditertera dalam kitab tadi karangan syekh hasim ashari. Maka mana konsepnya? Maka ce rasulullah didinya diberinya hokan tungkahulmar ahli al-arba' tungkahulmar ahli arba' tika hilas wanita atas empat landasan utama nah ya para pemuda ataupun para para wanita namun masih kena jomlo iya rasul na cara pemilihan bahan seperti itu. jadi lamun tadi mengen bolu bahan nak sing rapi maka ketika untuk menghasilkan karakter anak anak soleh pun cobalah pemilihan dari bahan dasar nasi rapih kumacara na cek rasulullah tunkah ulmar ahli arba tikanilah wanita atas empat landasan utama ialah bahan-bahan berkualitas di awal lamun ayah opak perkara iye Ijji, Rasulullah lima lihat, dikailah ilah wanita karena harta kekayaannya. Jadi, yuk kadang-kadang spontanitas, kusan tri di logatan, tuh tuh cakita dikahi tika hi Awas, sabab Cakrosuloh cenatu tuh Tapi ternyata turun nya. Kontradiktif dengan ucapan Rasulullah lain. Meskipun Rasul cek Rasulullah nikahi karena kekayaan, tapi cek Rasulullah cek Rasulullah di keterangan lainnya, janganlah kalian menjadikan prioritas menikahi wanita karena kekayaan. Namun nah, sebabnya karena kadang-kadang kekayaan membuat wanita ini bersifat karakter angkuh. Karena merasa ingin bungkar, seperti ingin meluhur nanau nan, kena merasa diinjak injak. Jadi tetap meskipun dasar utama ada kata harta, tapi jadi-jadi jangan jadikan satu incaran utama awowek muda karena kehartaan. Kedua, lina sabiha, tika karena lihat dari keturunan Perhatikan keluarganya. Nah, iya calon pipa majikan nunggu orang ker di, jalan, di hubungan teh. namun kerbogak kabogoh tema kabogoh tapi ndak diye niat, pesisir Coba tingali kualitas kebaikan keluarganya. Minimal apakah dia keluarga yang konsisten tidak menyepelekan tentang urusan sholat mak. Nah. Tingali keturunan anak. Nah. Sebab kadang-kadang keturunan baik dia okay, bakal mempengaruhi akhirnya bakal jadi baik Day Nungkati lu, kadang-kadang lu sangat banyak mengesalahan artikan Tiga wanita karena lija maliha Karena faktor kecantikan nana kadang-kadang nah, langsung terima dijadikan landasan utama Tuh, cak kitab gai, majikan mah, Ngegelis tapi ternyata kontradiktif untuk dirinya Rasulullah, meskipun dititah niangan Nogelis, niangan Nogelis. sebabnya Rasulullah ditah niangan nugulis. sebab kadang-kadang secara nil, nilai kenormalan, nilai kemanusiaan, kadang-kadang Nogelis pun rada penting. Mana sebabnya? Lamun bukan nugulis, pemajikan gelis, marada tuh isi di bawah kawdangan kawdangan kawdang. Coba lamu nasib nak, pemajikan jorek, ondangan, rada undang isim, siapa nanggung, bayi adiknya di parkiran motornya. Makanan penting, Nugulis. Terus, Nugulis pentingnya mana? Nugulis pentingnya serpam kia. Eka pemajikan orang panu bakal sapopoi setiap sace orang. Bayang genak, udang he'e subuh-subuh di gigiren nyana. Burang seletik, isuk-isuk sarapan, jeng nyana. Doher seletik, nyana dibay. di gigiren Sorenak, nyana keneh Butik denghees, nyana deh Jadi langsung ada kata kurang gelis Maka orang cepat bosan Makanya penting Cik didinya li lihat dengan nugelis Tapi ternyata Cik Rasulullah Awas meskipun aku mengintuksikan Bahwa carilah pasang hidup yang cantik Tapi jangan dijadikan bahan prioritas utama Sebab ketika manusia mudah kegelisna doang Maka fa'asa Kosnohunna, yulikuhunna, bahwa kecantikan mata ada yang abadi. Jadi Juliusman itu ayano abadi, tapi nonton akhir, etak instruksi Rasulullah, tiga hilah wanita karena lidiniha, kualitas agama. Nah, ialah karena paling prioritas dari Rasulullah, sebab dari dunia, fakfar dingkari Ketika kau mengutamakan, memprioritaskan, menjadikan satu tujuan utama pasangan hidup yang berkualitas agamanya maka itulah yang bakal menang keuntungan Sebab kia Laman awal yang nilai kualitasnya baik Kan tadi opat, awal teh bahan dasar opat lawan contoh orang yang tadi ku hayang lo bagus, bahan aku bagus lawan orang andai kata rumah tangga turunan soleh, hayang menang anak soleh maka pemilihan bahan calon pemajikan karena kudu wakan poin Rencana tadi ku sebab kekayaan, tak warna kemudian ku sebab turunan, kaki lunak sebab kecantikan. Tapi tetap muka opaknya karena agama. Karena itu mempertanyakan, kok agama diterakhirkan sih? Kenapa lebih mengedepankan kecantikan, kekayaan dan turunan? Kenapa agama diterakhirkan? Nah itu sebab agama diterakhirkan supaya. Makin memfokuskan kalau terakhir sebab bangun menang poin terakhir insya Allah anu tilu kabunan kabe sebab kamu dengan anu opak opak ayese coba coba di mana kuarin dengan calon makurang calon pipa majikanen awewe anu karakter opaknya ayahnya gelisnya nya turunan bagusnya agama hebat dimana coba no aya ayah kadang kadang ayah nubulis tapi akhlak agama na kan kadang-kadang gitu. Karena utamakan faktor kualitas kan, memprioritaskan agama. Sebab, nama, ketika didahulukan poin agamana, maka nilai 30 pertama meskipun itu pasti benar. Awalnya, sanajan maaf secara fisik mungkin tergelis, tapi lamun akhlak agamana bagus, maka akan mempercantik dingin asuransi. Begitupun awalnya, sanajan turunan kurang baik, tapi lamun akhlak agamana bagus, insya Allah akan memperbaiki turunan kehendaknya begitupun jika wanita terpati menghargai kekayaan, tapi jika nilai agama asalnya bagus, akan memperkaya diri sorangan Jadi kadang-kadang lu sesuai dengan nafsu para laki pasti lu ditamatan gelisnahulah. Tuh di mama naeta. Makanya kadang-kadang sok ayah sok-sok hanya nggak sok hanya nggak ada yang mungkin. Duh lah pokok nama ayah nama, karena terus mentok kali-kali itu jangan terdak laku. Ibarat kata tuh timur ke barat, selatan ke utara. Musim duren sampai mulai menahan rambutan terdakik menang, ya. lah ayat nama saya, mengeslah nu penting mah nyana bagur, bagur. Ketika ayat tuh ayat awalnya kumah eta eta pasti nu paling pertama ditanyakan bagur, tapi jarang. Pasti nu paling pertama kan gelisde, eta pasti gitu. Sebab nilai normal nurani laki-laki teh pasti nilai kana kagelisan. Tapi awasnya makanan cek sebagian pembongkar kalima. Kalimahna menggunakan li lihat Air rahasia na lamun Kedalamusok na jadi papan tulis sebagai so, papan tulis kalimahna lamun diilustrasi Kena ke papan tulis hurufna Jim, Mim, Make Ali, Manto Bimi, Cetajuna Kemudian jamal lihat Jadi sifat Jamal na eka setelah Jamal Ta eta cena rahasiana lamun menggunakan kalimah jamal Jika dinisbatkan kepada seseorang laki-laki maupun wanita Ia tidak identik kecantikan dari fisik luar Sebab jika memang kalimah yang untuk mengsipati karakter cantik luar Etak kalimahna bukan menggunakan kalimah jamal tapi jamil Ganti kalimah Mereka menggunakan kalimah jamil kana lamun Jamil, Jim, Mim, ya lam, Jamil, Taeta, kecantikan ataupun ketampanan yang khusus identik terhadap rupa muka. Makanan lamun Anda kata, dikurang, ayat satu laki-laki, ganteng luar biasa, karena si Saiful bisa disebut Saiful Jamil, sebab kalimat jamil mah khusus identik ketampanan kecantikan hanya fisik berwarna saja. Lamun andai kata bersifat kepada wanita biasanya lamun diislamakan Lamun muslim lalaki lamun awet tinggal tambahan kabe, Muslimah Muslim lalaki muslimah awwe Soim laki-laki yang berpuasa Berarti lamun wanita yang berpuasa Soimah berarti Nah kuari lamun lalaki saipul kasep bisa disebut saipul jamil Begitupun lamun ayah awwe Karena si wulan gelis si awwe, nah, Berarti wulan jamilah Nah di rahasia di Rasulullah kalimana mana? Liha Nah, Jamalihahma, satu penyampaian surat guru bahwa lamun Jamalihahma ia identik kecantikan dan ketampanan dari dalam akhlakna. Jadi, awas jangan memprioritaskan banget urusan luar doang tapi tinggal akhlak jerokna. Maka lamun contoh Jamal Kumahasih, kan Rasulullah kita nggak dengan anuli ya, cantik nak kalimah maki jamal berarti jamal-jamal, anu, sakirana bukan hanya cantik luar tapi cantik jerona, oke okay. maka namun haya ningali kisah cantik luar, cantik jerona seperti kumahasi ya, berkut saya pernah disampaikan di pengajian pemuda jadi contohnya, contohnya eta ayat di hadis al-Bukhari halaman-halaman awal ketika Rasulullah contohnya jadi kan tadi kue bolu tidak dengan bahan yang berkualitas Begitupun pun kurang ulang yang menghasilkan anak turunan berarti awal dengan bahannya sihade langsung mengitrusikan di li jamal lihat kelihatan kecantikan nah. tapi cantiknya makanya sekat jamal berarti bukan hanya cantik fisik luar contohnya kumah yun dengan aww do berkarakter jamal itu no berkarakter jamal liha. cantiknya bukan hanya luar dan eh, buahkan luar saja tapi luar jerona Eka di awal-awal hadis kitab Al-Bukhari. ayat kisah, kisah Rasulullah satu ketika Rasulullah berjalan di siang hari jenaburang pas pangaspol. Namun barang berjarang kaget insamiatu sautan minas sama. Tiba-tiba di tengah siang bolong Rasulullah mendengar suara yang memanggil. Mungkin diilustrasikan tiba-tiba kerempang pulang tiga wahiro dekai mana tiba-tiba ayah suara memanggil suara memanggil di siang hari seperti ini ilustrasina Muhammad maka Rasulullah nengok ke belakangan awas saha kemudian ayat ibe nyebut Muhammad nyilek ke sebelah kiri awas Ayah dimengamalkan, Muhammad kaharut katukan awasah-sahak. Uh, Tapi air mengamalkan. Maka Rasulullah farafatu basuri ilas sama. Kemudian Rasul mengangkat pandangan ke arah langit. Pas nampok ke arah langit, Rasulullah tercengang kaget. Ternyata ayah hiji malaikat. Anu ja'a bihira'im. Ano etam malaika tenuker ia datang di gua hirap Kemudian nyana duduk min bayna samai wal ardi Keduduk nganggang di antara langit jeng bumi Berang-berang panas poe Aino ngegerokun kanan awo jelemak, kiri awo jelemak, harap awo jelemak, tukang awo jelemak Barang nanggah kaluhur jubah putih nganggang Ulah-ulah ngomong ke Rasulullah urang kore lah kos gitu Tiburang, tiburang ya. Jadi tadi didi, di dia aino dibulik banyak mangsangsulnya. samsolnya. Misalkan di dia burang-burang ya, burang panas poe ya, aino ngagrokan. Sul. Entah samsolnya lekak kanan awas saha, aino ngagrokan deh. Sul. Nilat kaki awas saha, kaharup awas saha, katokan awas saha. Barang nem pokaluhur Nganggang putih Kenapa Kemahal perasaan samsulta. Nah etapa, etapa pun yang dialami Rasulullah Di siang hari seperti etak Tiba-tiba melihat di atas Ayam malaikat Jik satu Saturiyat mengatakan selama masa hidup nah, Rasulullah melihat sosok Jibril Secara asli etaknya dua kali Di saat harita ujian ketika Perjalanan Islam awal. Maka secara nilai kenormalan manusiawi Rasulullah dipanggil siang hari tak ada seseorang apapun pas nempok nganggang putih maka Rasulullah merasa ketakutan. Maka kalimat kita nak farul maka, maka Rasulullah menggetar merasa takut. Ru ibtu ru ibat rasa takut yang menghadirkan bulu kuduk merinding. Jadi farul itu coba Rasulullah kurang getar sambil meringkat bulu atau ilustrasi nafas tadi besi ulang-ulang di putih di So. ternyata uang sasahat di di luhur putih pen maka Rasulullah merinding bergegas pulang rasa takut cemas saking takut, Rasulullah gegeran pulang nah ialah poin penting jamal daripada maksud Rasulullah begitu Rasulullah begitu Rasulullah datang ke imah untuk tutup kasumah di dibuka Siti bijak Begitu dibuka pintu Siti Khadijah, terlihat paras muka Siti Khadijah Rasulullah. Bayangkan Rasulullah anu itu kersiun merinding dan mengalami suasana dudas di tengah siang hari. Pas membuka lawang pintu melihat wajah sang istri setengah kegelisahan takut Rasulullah lenyit Berarti bisa kabayang betapa cantiknya Siti Khadijah dari segi segi paras. Kecantikana bisa ngelengitin rasa siun anusakitu rasanya sangat dahsyat. Rasa siir, rasa problematika, masalah melihat kecantikan sang istri baik eta lengit ke kegalauan ataupun lengit kegelisahan rasa takut. Nah, Tama kanak, jadi konsep cara memilih bahan daripada calon ibu-ibu kelak di anak kurang, dari kata Jamaliha, tenanglah muka-muka istri, muka-muka calon pasangan, Andaikah lamun kurang terbuka masalah pusing, rasa sian hanya dengan melihat wajahnya ternyata masalah jadi lengit. Termasuk bapak di dia, tuh bapak di tukang air bapak bapak, bapak bapak misalkan terbuka masalah gede, baik di urusan perkantoran, di urusan perdagangan, di urusan pergawaian dia punya terbuka masalah. Lamun bapak boga masalah terus kembali balik ke imah dalam pamajikan setengah masalah bapak lengit berarti pamajikan bapak setengah khodijah. Tapi, maaf, saya balik nanya. Mohon Anda ikata masalah, dulu banget makin bermasalah. Iya, <SILENCIO> lu jadi repot gaya. Lu jadi repot gaya. <SILENCIO> Makanan, ayah, etak setengah untuk kecantikan. Nah, ketika Rasulullah... Masih gelisah, ditarik dengan aku Siti Fadijah Dibawah ke kamar Cik Siti Hodiyah, ia zaujil karim Wahai suamiku sayang, kau orang baik Kau selalu menjalin silaturahmi Kau selalu peduli terserah harap sesang, Terserah sama tetangga Apa yang membuatmu takut seperti ini Cik Siti Hadijah? Maka Cik Siti Hadijah, yakinkan di hatimu Jika kau sedang mendapati Masalah apapun, bahwa Sebesar apapun masalahmu, baik Suka maupun duka, aku akan selalu Setia di sampingmu Masya Allah, satu sisi paras wajah kecantikan bisa menghilangkan setengah permasalahan yang dialami Kedua tutur kata sopan santuna semakin membuat Rasulullah hati nak tenang Makanya kalimahna lijamaliha bukan hanya cantik secara fisik doang tapi usahakan cantik secara akhlaknya. Sebab lamun cantik secara fisik doang mah etak bukan kalimah jamal, tapi berubah menjadi jamil. Tama nah, guru ceburu, guru etak guru ayah nggak canah karena lamun neangan awe, normal lalaki hayang kanubis normal emang ya. jadi masalah. makana lamun ayah budak lalaki resep kanubis guru disyukuri berarti no, bukan nilai kenormalan yu no know, khawatir kira laki lersetang kaset dia ya. rada khawatir rada khawatir ya kalau makanya jana cek guru nampok jelema awegelisma eta cek guru kira eta guru sok nanadom ngamusik, ngalaku nah eta cek guru sok kitab ngapurannya, ngamuntung ngenahunnya tapi ngamuntung ngenahun, ngamuntung bayinya ini gausah tunang hujan-hujan ya cek eta guru kira <tuh -tuh> jamilatun, jamilatun walau walau Kau patokan Eta kan teh artinya Gelis mah, gelis baik najan nantos hudang sare. Jorek mah, jore baik najan dendam seribu kali. Nah makna cekuru makna lamun hayang lele awawe gelis, ulah gidele mantos dangdahan Dua keadaan lamun lele hayang awawe gelis, iji, mantos hudang hees Kaduana, tapi maaf maafi, rada pulgar imah, kaduana kena lamun gernisi Sebab namun, lamun mantos hees bagai nyana gelis komo lamun sarangdahan Nah makna singhade nya pengilustrasian yang kueh bolu tahapan pertama pemilihan bahan kudu berkualitas maka pemilihan bahan untuk calon ibu daripada anak-anak orang ketika ingin mencipta karakter anak solih maka singhadeh pilihlah wanita anu berkualitas dari segi opat tapi dari segi opat tadi dahulukan nilai poin pertama li di utamakan kualitas agama Makan dengan bahan lamun tadi kue bolu, ulah tarigu no gampang bau ulah tarigu anu sakirana gampang hape ulah kondok na cala maka ke jadi kue boluna gitu teh kue bolu anu dihakan karak esah huwa oh malak kolok nameta ambun lamun tuh didorong kucahi bisa apalah dirinya aki aki mahasana bisa morar didinya ngakan kue bolu pas gitu eh singa deh begitupun mencari jalan pasangan hidup lamun tadi dikonsepkan obat rumusna maka kemudian usahakan jenayah lamun andai kata untuk mencari calon pasangan hidup diteruskan ku imam hashim asyari cek Abdul Arabi jika kalian ingin memilih bahan yang berkualitas dalam bahan bolu maka ilustrasina jika kalian ingin bahan berkualitas calon istri yang akan kelak menghasilkan turunan anak solih jika rumus obat kata di kolosul Allah diberek tapi ternyata diteruskan buku al-rabi mana? Sitatan nisa isi, sitatan. jangan kalian nikahi dari wanita jika wanita ayat 6 karakter lamun ayat 6 karakter iya, jangan bagus jika memang bisa diusahakan untuk dirubah dari 6 karakter iya usahakan, tapi lamun ternyata sulit ya calon pasangan orang T ternyata 6 karakter iya ayah. maka tinggalkan pilih mulain mana enam karakternya, ya singkat baik, singkat baik cek Imam Hasan As Karim Baghdadi, jangan kalian tika wanita yang mempunyai enam sifat karakter sifat, iji bahasa kitabnya, ada disebut haddakoh kemudian berroko, kemudian shadako, kemudian anana, an kemudian manana, kagenah, hanana, enam karakter iya cek Abdul Arabi yang diterterapkan dalam Kitab Tuhul Misbah. Lamun memang ayah calon pasangan hidup kurang, ataupun ayah memang istri kurang berkarakter, salah atau mendengar karakter, coba cobalah perbaiki. Hiji jana hadato, maaf ya ka para wanita, lamun anda kata tersinggung, lain singgung gimana? Supaya ayah poin. Oh ternyata karakter istri ayah di awal orang kurang bagus, maka nah, cobalah berubah. Hiji hadato, lam hadato, hadato tafsirana Allah titaro illa kulli sayin. Kemudian timbal-timbal, fatastahihi, tahini. 14 tahini. 14 Jadi 14 tahini. 14 karakter 14 tahini. 14 tahini. 14 tahini. 14 tahini. 14 tahini. 14 tahini. 14 cek 14 tahini. Tinggalkan tahini. memang tahini. 14 dirubah 14 nah. Tapi lamun bisa 14 kurang, 14 tahini. jadi baik. Ternyata tahini. 14 tahini. 14 tahini. 14 tahini. Ala bibet taw ila kulli kemudian summa tukallafu zaujaha syirahu hadaqahma hadaqahma mun bahasa urang awewe anu matana culamitan naon julamitan temenang barang tempo lamun nempo beke perkara langsung hayang lamun geus hayang repot ngutut no, tamu jadi salah kina hayang pangbulikeun pokonah poko mah pokonah mah aing mah pokonah mah pokonah Lamun tuh dibolehkan, asalnya pokok nama, hai, pokok nama, kak itu tandas lanceng lanceng, deres lamun ina memang berkekuasaan, berkemampuan bisa ngerigain, tapi lamun kan lamun tuh bisa ngeyengngek repot, kayak nah, makan sih ngadek, mengadek kata tuntutan lah, hayang, oh lamun leluk berdak teh, bentuknya lah, lamun bentuknya, temenang leluk, makanlah ketika leluk, tuh bisa menganggunan, ng kan, mengertikan kondisi calon pasangan pukul calon pasangan maaf ibarat katalah ala kadar usaha narik beca narik beca Oh nyari kumpul dengan ala genmas kawin Oh tu kira-kira murah kuali kekalu wali produk anyar produk anyar no betah baik dari segi apapun hayam nuntut kalau jadi salah inak nah lamun ayah karakter seperti itu haddakoh bagus neceg balon albi cobalah perbaiki laman, memang bisa dihadirkan karakter awal seperti itu maka lebih bagus etak kurang pertahankan tapi maaf jika sanggus diberi nasihat ketur yang baik maka bagusnya tinggal tinggal tentang ada kok salah satu karakter cek waktu albi yang ditertakkan dalam daululah jangan jangan sampai uh, nontah calon pasangan hidup ataupun istri orang Boga kos itu namun Anda kata Boga kos itu singkirkan begitupun kapal ibu-ibu namun ibu buka karakter seperti eta, eta singkirkan. Kau mau maaf jika keinginan ibu demi tercapai, eta sampai membuat pusing salaki. Alhamdulillah kita dituntut supaya pemulikun, supaya pengayakun salaki ngerasa pusing. Awas ibu, eta ancaman besar. Ibu yang menuntut suami, apalagi memberikan suami anunyian pusing salakin nah akibat kahayang ibu, eta dituntut besar, dijanjikan bakal masuk neraka illa imra'atan ibada lam ayy aawawi anu ngabandingan ibadah ibadatu ahli samawati wal alam ibadana ngabandingkan kos ahli langit jeung bumi hebat ibadana maaf maca quranna aya talal quran salatna aya tahajudna aya duhana aya zikirna aya hebatnya awe. tapi summa ad khalat ala zaujiha al-ghum ternyata memberikan tekanan kalau jadi salaki tuntutan sehingga salaki nangara rasa puyang Uyam, ayam ngesnuturkan ke ayam pemajikan Maka keayaan wanita Sekitu keklat mana Lengena dibelenggu, sukunah dirantik Ku malaikat, diguang guang Dialungkan ku malaikat, karena raka jahannam Na'udzubillah minzarik Jadi haddakoh Ia ayah sifat Barroquh Nah barroquh majdina kitabna Tahtamilu maknayan jadi barokohma karakternya bisa diartikan dua makna. iji nama'ab, maaf ini identik jasa dengan karakter kebanyakan wanita kuli. Mana alati tulan nahri bahwa karakter barokohma Awewe anus sangat banyak menyibukkan waktunya. Naon dipakai kata waktunya, gak naon ternyata. Untuk memperhias kecantikan banget, nah diharap kaca jadi waktu subwoofer, tapi waktu sedang dan tuh menang nampok kaca di mana air kaca di no hajat air souvenir kaca langsung. Itu HP padahal udah ngepul, udah ngeSMS, udah nge-wwet, tapi di toko ngaca Mobil ke wih kacana herangnya dipakai ngacar Eh, ketengah ngacar kacana dibuka, jorong aja lemaan Baru dengerkan Dan terus gitu Tapi ternyata tujuan awalnya sering memperhias dangdana mana? Ternyata tujuannya bukan untuk dihadirkan di depan sang suami Memang karakter identik seorang wanita berkisah dandan, Tapi kualitas dandan hadirkan di depan suami Tak sifat berrokoh, mempercantik dan perhias dari segi muka penampilan tapi ternyata lebih cenderung untuk disediakan untuk diperlihatkan umum ke umum. jadi lamun Ayah calon pasangan anu berki dan bagus memang bisa berki dan bisa memantas. Tapi kualitas dandana ulah terlalu anu mencolok supaya katakpo keumum umum. Itu sifat berroko. Kati Luna, ia adalah sifat syadqo. Ma huwa syadqo, nansi syadqo, al kalam bahwa sifat sadako ia anu cenderung karena sifat bogak karakter carewet carewet kasih Ratul kalam tapi sa carewet aww memang hc dihadirkan bener ge hese aw masih sifat carewet sebab memang enggak drop nah, satu penelitian ketika saya menghadirkan ngaji anu dipadukan dengan pengetahuan medis ternyata di organ otak ayat satu organ luaran corpus callosum Nah korpus kolosumnya ternyata punya kualitas beda antara laki-laki dan wanita Jadi wanita mah korpus kolosumnya tercipta lebih tebal Kandal korpus kolosumnya Nah ternyata para polisi mengatakan ketebalan korpus kolosum lebih, lebih tebal daripada laki-laki Eta karena wanita mah kadang-kadang Eta ketebalan korpus kolosumnya membuat nilai lebih di wanita Mana nilai lebih nah? Hiji Biasanya wanita bisa melakukan berbagai macam aktivitas dalam waktu yang bersamaan. Eta korpus kolosumna. Jadi waktu bersamaan aktivitasnya loba dipigawai na. Ternyata benar. Kolot-kolot balerama mau merhatikan. Kadangnya na kerbuka orok. lengan kiri na mungkin ngeis orok. Tapi dengan kanan na. Baringan buang-buang kekenceng. Suku kanan na. Baringan pel. Lengen is, Kanan balingan buang kekenceng. Suku nah, balikikiran. Eta bisaan kolot kolosumna. Eta, eta epek dari pada korpus kolosum, Tapi ternyata hanya karena korpus kalau semua kita ketebalan berepek juga terhadap ya, na. ya, nah nyapna. Nyap, nah, nah makanya awal ma, identik, he, se nah, seberna. ya memang tidak itu namun kau, diciptakan bersumber dari hawatenya. hawa, tenya, hawa hawa, celangat Babak ngomong, nah, tapi lamun lelaki banyak diam karena memang lelaki tercipta dari sang Adam bingkem, banyak bingkem, lalaki lelaki makanya caranya gitu, lamun awal karena ngacaprak, ulah dilawan pengacaprak, deh tapi <tuh> awe ke ya, awet, awe gitu, awe, kena caprap, berhantam, putih, bintung. Kamu lawan adek ya, lawan pembajikan cewek, pakai game. Lawan awek, cewek, guys, kurang te. tempukan, begitu, kereta. Aku kurang ikut cewek, ini marah, setahun kecil, kereta, kurang teh. Setahun kecil, weh. Kayak, kalo gak ada kebanyakan, burung, sorangan seorang nanti ya. Burung, sorangan seorang nanti ya. Kayak, adek, kata, ngomong. Bapak, kenapa sih? dia mungkin, kamu, kamu malah begitu. Kamu, udah kurang. Mama, cantik, kalau lagi marah. Udah segitu, kan, beda ya salah, jadi hadirkan kualitas-kualitas cara orangku maha bae supaya sekecil apapun permasalahan, supaya kayak solusi nah, jadi awasnya, ya seberama panjang kene masalah pembahasan, sebab ayat guru orang kene saya mohon patik kebal-kebal, guys, ye, masalah ngaji anu saya tadi diilustrasikan dengan cara pembuatan bolu, ketika bolu, hayang menghasilkan bolu berkualitas, langkah pertama, pemilihan bahan. Ilustrasina, ketika pertikahan, hayang menghadirkan kualitas anak anusoleh, begitu pun hati-hati dalam pemilihan bahan. Jika bahan dalam kueh bolu butuh terigu anu berkualitas, telur anu kecalang, begitupun bahan-bahan asli, begitupun bahan daripada calon pasang hidup ketika ingin menghadirkan anak soleh, carilah kualitas wanita-wanita anu berkarakter tadi cek Tapi yang paling utama adalah kualitas pemahaman agama. Nah, tak beres ayah bahan, beres ayah bahan. Maka sanggus bahan bolu ayah, tingkatan kelanjutan adalah cara membuat adonan. Maka ketika orang menemukan calon pasangan hidup disetujui oleh seluruh keluarga, ditikahi ialah cara membuat adonan, cara membuat adonan. Ima memang keterbatasan waktunya. Tapi emang mungkin cerahwela, pemotuh nyai ibu-ibu, para pemuda, pemudi, lah memang saya masih kene pembahasan ia ke insya Allah. Di orang sokaya di masjid pengajian. Bapak-bapak 6 -bapak malam Jumat, ibu-ibu Senin gabungan pemuda-pemudi, bapak-bapak, ibu-ibu pengajian malam Kamis. Kayak jika memang ingin memperpanjang bahan cerita tentang ia, mani kena hadirkan pengajian baik. Sekali dari ia ma'alakadar naroang, ngabungah genka pihak nohajat. Panjang kena padahal cerita kisah tentang komunitaritah kasa kurang wali matuh hamba 4 bulan. Eta lawik inti nama tentang ditirna awal penciptaan ruh manusia Tak penciptaan ruh manusia Penting kurang orang yang perlu dikaji Tapi teman-teman insyaAllah Dikaji nak mending di rutinitas pengajian kampung orang baik Di malam jumat babak-babak nak Dipuasemen ibu-ibuna ibu Di malam kamis gabungan bapak-bapak ibu-ibu pemuda dan pemudina Ima ala kandar dicukupkan sekian Mudah-mudahan ayah ni lagi dikhusul kami jadi hajar maka ulah wakaf beranjak dari tempat diuk lebih inti daripada pembahasan pengajian orang etah adalah guru orang ano tadi terus dalam alhamdulillah ada tengah-tengah orang takih mana ceritakan sekian orang lebih nanya enggan dimaklum, jangan dimaaf, lemon memang andre kata penyampaian kesalahan nak etah kabodohan tip pribadi tapi kerbenar hakikat pertolongan ti Gusti Allah. Maka dijatuhkan sekian wallahu ayat bibir ri'atah warahmah liyuarah pun meli jahmil ummah semesta dalam hari kumarahmatu wahhi